Halo, assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi di Mister Kong Podcast. Di video kali ini, saya sudah berada di Kalimantan Selatan. Hmm, tepatnya, ini ada di dalam masjid. Mungkin teman-teman merasa penasaran karena... Saya dari Jawa kenapa ada di Masjid di daerah Kalimantan Selatan ini Tepatnya di Kampung Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Mungkin kalian penasaran Kenapa dari Saya dari Jawa Dan sekarang Sudah berada di Kalimantan Selatan apa yang membuat saya berada di sini guys? Oke, lanjut dan simak terus, jangan di skip skip, lanjut di video selanjutnya. Nah, di sini tempat saya untuk istirahat atau tidur guys ada di RT 01 nomor 24. Baca jadi ini pertama, kalinya ada jadi ya, menara di daerah ini, guys? Oke, okay, inilah alasan kenapa saya ada di daerah Kalimantan Selatan. Oke, okay, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. -video Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan so like disampaikan. Oke, okay, sampai jumpa lagi di video, -video berikutnya.